Tidak in our universe. Oh my god. buat yang belum subscribe. Boleh Ya subscribe dong, Bambang. Ya apa Nyilang, ini ngodek, njengken. Ben. Itu ini bisa itu. tadi ada di Itu Oh my god. Oh my god. ini pilih, pilih oh gue pas. Aku punya. rata musuh tokonya. bagus. rata selama siapa sudah rata. anjing gua sakit. Binkan. Это nah. itu PTSD版 Утух Да! Holy cow! Remember to TO VeganS 250 kg Chase吗? Walu So far is over it? ЕэNO telares trence tax Mu Shah-Dil Jировать k턱 insights Yahtaw Socket Terei 쪽-C meer i well? R numbered nhed Start iChall view high Ttem Hih, seperti that yesterday Just a하신 Fingerna it. Bildu чет yeahitة ta Kan tuh, <gamam>. Re Duo jalur Nagu jadi <wrestlers> oh. menek, Ya Allah, bacot. Betul orang-orang. Beba, silakan ngebab itu. Kita hanya nyaga dulu. Bawa sejak lain orang cucang oh, ya. Bawa sejak belah ini. Dua orang satu. Aduh. Satu. Tidak, tulang, tulang. Malah, saya buat dua orang satu. Maki. Budu amat, budu amat. Budu amat. Budu amat. Budu amat. Masih, dia bila. Laki bos. Laki tu, bos. sakit tu, bos. Demi tu tu, bos. Mai maju biar maju main Nah, ini. Oh, begini oh, oh, doang lo. Rek, rek. jaga jalur tengah, de maju. Jaga ini cari jaga sekitar Jangan Alasan lo Ini terpukungin langsung udah udah udah udah Bisa dong dulu sebanyak-banyak nih Ding Langsung gua datang gua datang gua datang Plastik Bang live, udah bang live, bang live. Nice Q ajar NANI? Murung tanda pos Eh, salah beli Apa salah beli? Di pos kok mati yes. Nah, yes. Tapi, Ya! tolong Tolong Wah! ada wow. Yahoo. Thank you! Cok, bapak, jauhnya, uh -uh. nenek nih, kroyok kori-kori dulu ngen. QB oh jurus tiga nih. Aduh, aduh, aduh, kayak buff drone itu, drone itu. Iya, iya, iya. kroyok aja, aja, Siap-siap, ketengah, ketengah. tengah ketengah, ketengah, ketengah, satu, jauhnya. Tengah, ah, tengah, ada orang. Ini, yeah, yeah, yeah. oh, berapa mungkin berapa? gua di sini aja. Eh lu jangan deh. Hey, oh, yeah, yeah. <tuk> Aduh. Kamu sudah boleh Hmm Khabar Lalu lagi Lalu Lalu lagi lagi Lalu lagi Lalu Bergelang urus dia tengah Dua Dek Mati dulu Dek Dua Dek Dua Dek Dua Dek Dua Dek Bawah dua Untuk Dua Dek Dua Dek Dek Dek Dek Dek Dek Dek Astagfirullahaladzim Dek Dek Dek Dek Dek Dek Dek Dek Nice Nice berarti paling sakit tuh noh yes, Tuh ya lu Lalu lagi Aku Kak? Yahoo ya radio Warrior itu udah ada orang, ya? Usno, usno, eh, jengger jalan, wajah jengger jalan. Ibu, iya? ibu. tot, tot, ya? Satu, dua, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, Ayo, setau, bukau Ya, ya. Astaga, lebih ada. yang Jangan kau bencut.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 bener bener bener guys. Oh, doang. Agus, dong. Ini misi, yang mati maju. Tolong, itu limit. Mau pincet, mau repa siap-siap jurus dua repa. Repa-repa Apa? memanggil nen stop Saya kamu tetap no, saya matiin Iya Efeknya Gas Mantap okay, 2 jadi gue di busetin langsung di aku. kampung Lari, Eh, hey, Anies paling sakitnya berarti, lo. Nah, baris, jalan. Eh, hey, sabtu, siap-siap. Baik, siap. Ibu saya itu ibu ani. Rempah teng lompat yuk. Senak, senak keti boleh kumpul. Army the Khan, Army Cepat cepat aman, aman. deh apa nih? Bagus menamental. B nih, baik dong. Ada ngombe, kok? Woi, woi, kori, kori pas yang layu Nah deh, nah Kori, woi, kori. nih. woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi,